Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait roket Soyuz meluncurkan pesawat ruang angkasa Progress MS-21 atau kapal barang Progress 82 tanpa awak menuju ke stasiun luar angkasa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah roket Soyuz meluncurkan pesawat ruang angkasa Progres MS-21 atau kapal barang Progres 82 tanpa awak menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Roket Soyuz tersebut lepas landas dari Baikonur Cosmodrome yang dikelola Rusia di Kazakhstan pada pukul 5:20 waktu baykonur setempat pada 26 Oktober 2022. Progres 82 membawa hampir tiga ton makanan, bahan bakar, dan persediaan lainnya untuk awak misi ekspedisi 68 saat ini dari lab yang mengorbit. Kapal barang akan mengejar stasiun warangkasa selama dua hari. Dan akhirnya menangkap dan merapat pada Kamis 28 Oktober 2022. Progress adalah salah satu dari tiga pesawat ruang angkasa robotik yang saat ini menerbangkan misi kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dua lainnya adalah kendaraan pribadi Amerika kapsul Dragon Space X dan kendaraan Cygnus milik Northrop Grumman. Nah.